Sebaliknya waspadai jika harga USD Swiss Franc terus bergerak ke atas dan menembus level 0.92694 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 0.92497. Sekian analisa forex untuk tanggal 22 November tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081